Aku bukanlah orang yang menyukai keramaian Aku hanyalah orang yang bergulat dengan kesendirian Aku menyukai kegelapan Tanpa pernah mau mencari lintera untuk penerang Gelap, sunyi, dan kesendirian Adalah suatu teman bagiku Aku terbiasa dengan ketiga hal tersebut Aku menyukai duniaku yang seperti ini Tanpa mau merubahnya Apalagi jika harus beranjak pergi Aku menutup diri Kepada siapapun yang datang Bukan karena aku tak ingin ya saja Rasa trauma yang masih melekat Dalam ingatan Aku tak ingin terburu-buru Yang akhirnya membuat jatuh ke lubang yang sama Aku perlu waktu Aku perlu waktu untuk Memulihkan hati yang patah Jiwa yang kosong Dan pikiran yang kusut Mungkin Ini adalah caraku Untuk menyembuhkan Sebelum akhirnya Kembali berjalan Tuhan Aku tak ingin mengeluh Ataupun bercerita Karena aku percaya Apapun yang engkau lakukan Adalah yang terbaik Engkau lebih tahu apa yang kuperlukan Bukan apa yang gue inginkan